Alio nek perang saingan tetan sekeliling manis janji janji, oh, janji mu kuyaraniang rapi hati masih bersama koplatiki oh, internasionalnya Iya kali ini teman-teman Termasuk so dulur-dulur Komunitas Koplak TV nah, Penggalian bonsai Temut Sekali Begitu Dulur-dulur komunitas Koplak TV internasional Kita saksikan penggaliannya Bonsai berdua Rut, oh aku salah, dan aku cerita apa nanti, wong uh. sing neng sandemu dan melukung iya nanti Mari kita saksikan penggalian pun saya berdua bersama serut belum berang-menang belum berakalas kita saksikan lo itu mas kancil mas kancil kesurupan di hutan dia menjadi petunjuk jalan bro Nah ini. ini sosoknya Mas Kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini tim koplak tv internasional Sudah menemukan bahannya bonsai Yaitu serut bulur dulur Nah kali ini ditemukan oleh eh, Boko Codep ini sosoknya bobo-bobot Nah, juga jadilah sangat hati-hati ya gelur dulur untuk mencari bahan bonsai Karena sangat langka sekali dan bertuah Kalau bonsai serut ini. Nah, ini Untuk men mencari batangnya juga diperlukan Peralatan um, Legis Untuk menggali bonsainya Wilo, begitu. Eh, anakku anak. Ini di. lawat lurus iki kilo oh. mau nggak lagi ini, ini kemudian sorry loh pak, tapi kita lurus tak, cuman ini lagi loh, soalnya yang sorry loh.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 Nah kali ini ditemukan oleh eh, bobo Codot Ini sosoknya bobo Codot Nah juga diajurlah sangat hati-hati ya Dulur-dulur untuk mencari bahan bonsai Karena sangat langka sekali dan bertuah kalau bonsai serut nih Nah ini untuk mencari batangnya juga diperlukan peralatan eh, linggis untuk menggali bonsainya. Wilo, begitu? Eh, hey, engkau nawi lo anak? Tidak. Tidak. Ya, dia itu wilo, kifti wilo. Bila engkau nawi lo? Karena ya anak di. dan tidak lupa anggota tim Kopla tv internasional Loh. itu pasukan tim koplak TV internasional. Masih berpetualang mencari bonsainya serut. Enggak aku jajal Bro. ngisor plesengan ngisor, Kenapa? gambar Yang gancuk lo go gancuk cepet sih botol ya? Ya. Egan, cuma kayaknya apa ramah perkara akun karaktere Pak, catat menggali bonsai terus, telur, tuplak, tuplik, tuplak, tuplik. Hai, karena dasar masih sah, ya, ya, serba tak Botol ini mau limo, mau dadal. Kau saya Dadal dua, soal. halah halah oh, kok ini nah <laughs> <laughs> <coughs> <ini juga> <coughs> Ah. Oh. tambur terjadi. Good. Cool.